Oke, okay, guys, ketemu lagi dengan saya, si Roda Santa yang akan bermain MotoGP ya, seperti biasa. <laughs> Wih, gacanya bagus, eh, anjay, mahal banget nih, ke Hayden. Diamond. Ah, anjir. ambil yang mana nih? <tuh> Mantep anjir loris kopi rosi aja lah. Ah, habis diamondku. <tuh> Oke okay, kali ini kita memakai si Shero ya. Kita pakai motor. Eh bentar aja. Terus suara lagu. Kita pakai motor Honda aja, ya. Eh, Jangan, eh, kau sakit aja lah. Oke, kita berada di Sirkuit uh, Buriram, ya. Buriram Thailand atau Sirkuit Cheng? Oke, okay, kita sudah sampai di sirkuit. Kita ganti dulu banyak ya belakangnya pakai med depan udah pakai soft Oke langsung saja kita gas ke <coughs> Okay, kita presir hujan jadi di kaku lagi saya ngomongnya, weh muli sedikit, sedikit sip remusin, jangan terlalu pakem ya. atau ntar malah jatuh kita, weh nggak pinter Anjir maks diaji sampai milih-milih gitu, bis, yes. hampir aja, risiko light breaking ya mikir, terus kau memimpin ya. sempet-sempetnya nengok ke belakang bisa <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> -si digiburno ya yang nyawa barusan sip, let's pretty di komen terakhir iya yeah. ditabrak woy Sip, Berhasil mempertahankan kursi kelima ya. Uh, anjir, untung gak jatuh. <guluh> Dijiro kapal, apa tak. puter aja jatuh, anjir, ketabrak. Sip, letaknya ini. Untuk engkau, bosan, benar anjir. <tuk dan pilih masalah> Mimpin jawab Eh anjir Untuk gak penalti ah, Baru cepet banget Sip oh, Anjir Ketabrak lagi Eh sip Eh susu-susul uh, Gak kena ternyata jangan sampai lenah ya kalau ngerem out ataupun keluar dari tikungan sip sekali aja salah ngerem atau pencet gas ya udah deh kelar <tuh>. sip, tikungan terakhir Ish, agak sedikit stupi Ayo kita berhasilangut posisi pertama ya Hai sip urusan yang paling saya suka disip pulirang Hai langsung masuk herpin Eh oh, anjir Dia juru patuh Dia tuh Waduh anjir sama pedosa Sip Enak banget suaranya anjir Eh <laughs> Hampir aja Sip Isp penggir tukar salah aja ngegas udah hampir keluar jalur <tuh> oke okay. agak ngangkat-ngangkat gitu ya soalnya anti wheelie saya setting ke <tuh> 3 sip tukung terakhir pelan-pelan masih nggak perlu pakem-pakem ya takut tiga-tiga <guluh> nah, oke okay. dan ternyata siro berhasil dium ya malah jatuh anjir ah <tuh> anjir dah <tuh> mana yang mana tadi hei tanah hei asyum ada termenang kerjaan cing panggomekun hei oh sok oke panggilaan sok oke guys kita sudah tiba di Twin Ring Motegi ya sirkuit kesukaanku di MotoGP terutama pakai Moto I e, ya sejak ada di MotoGP 2019 saya suka banget sama Moto I e. Oke okay, kita setting suspensinya ya. Di sini kalian bisa melihat ada preload fork dan juga single shock absorber, absor, absorb, apalah itu. <tongan> Lalu ini spring hardness. <tongan> Di sini ada steering head, in, in, uh, apa? Ini juga kelihatan. <tongan> dan juga trail ya. Kita set ke 00 semuanya fungsinya ya untuk stabilisasi dan respons responsibel apalah? hw-nya eh, udah biarin aja. oke okay, langsung saja kita gas ke pit start ah, akhirnya mau pilur suruh. oke. Okay. jadi kita latihan Aja ya. <laughs> Ngerusin video yang kemarin yang kepotong. Ngomong-ngomong ya, saya sering banget eh oke saja <laughs> Sering banget latihan di Twin Ring Motegi karena ya dari dulu saya paling susah naklukin du Paling susah naklukin Sirkuit ini mau di game MotoGP di game Grand Prix mau tetap aja saya gak bisa anjir oke okay, masuk trauma. <kuh> Beneran saya gak bisa anjir Jorgo Lorenzo saja <gambil yang> ini> bilang ini sirkuit yang mengerikan buat dia anjir kalau gasal salah di tahun 2015 ya dia bilang gitu cemil ya cemil <laughs> correct me if i'm if i'm wrong oke okay, kita masuk ke hairpin sip <coughs> Duh, malah batuk ih gigi pegang way lah ya. Padahal TCS-nya full, kalau MotoGP21 yang baru TCS-nya 5, oke, okay, 1900-degree corner ya, tikungan kesukaan Dani Pedrosa di sana, victory corner sip s banget, bro, Oke, kita masuk lab pertama ya. Lulus banget, masuknya sih. Aduh, anjir, malah keluar ban belakangnya. Anjir, nah biarin aja. Yang penting kita dapat lap recordnya ya. Sip. Nah, di tikungan ini nih, saya paling demen kesel kadang suka kesel, late braking gagal mulu di sana. Sip. Masuk ke S-curve. Oke. Oh, Aduh, anjir. <laughs> Padahal motor mati. <laughs> oke keluar dari v -corner. masuk ke hairpin sip rem eh anjir kaku <laughs> iya malah goyang-goyang motor <coughs> oke bannya udah panas ya kalian bisa lihat tadi ban belakangnya udah 100 derajat Oke, keluar dari 19 degrees corner masuk ke victory corner sip lap kedua ya sudah terhitung masuk lap walaupun pin sip oke, rekornya sudah keluar ternyata satu menit lima delapan ya, lima delapan satu, satu delapan ya. Sip, awas keluar lagi. Wish, nge dikit ya. Mulus banget aja, <laughs> masuk ke escrow sih. <tuh> Alhamdulillah, sendawamu. Lanjut, oke. Okay, View corner, yes, jadi. Salah aja, kita ngegas udah sliding. Resiko main motor GP, grand tourism juga sama aja. Kalau pakai mobil yang tipe MR ya, atau MR Dri uh, itu uh, drive trainnya. Tapi saya suka banget pakai MR apalagi Mazda Pura itu drivetrain nya MR <kuh> sip ah, akhirnya kita berhasil sip muncul ghost ya satu menit ya anjir ternyata <kuh> masih menang record yang di atas mulus banget susul aduh kajir, wait eh eh bukan salah ngegas sedikit langsung sliding, kelet breaking sip susah banget nyeriusul masuk escrow hati-hati eh hey. ah anjir <laughs> eh ih eh, anjir keluar dikit doang Hah! <gasps> eh anjir terlalu mendetail <laughs> hebat banget anjir MotoGP sampai segitunya eh MotoGP milestone jauh banget nih nah bodoh amat lah kita masuk pit stop dulu waduh anjir kampret anjir malah kepleset padahal udah niat masuk pit stop Ya, bikin kita coba lagi, ya, satu atau dua lap lagi setelah mendinginkan bannya. Ainti, dat mang Oke, kita serius, <coughs> masih 158 ya, rekornya Beda belakangnya, hmm. weh, anjir! Ya, salah, salah. Ya, masuk ke lab keempat ya eh masih lab ketiga ternyata sip dibungan pertama mulus oke kita berhasil nyusu akhir kita terlalu terlalu ya ngerangnya terlalu dini ke Oke, okay, ada di sini. Sip, mulus. Masuk escu ada di kalau pakai mode jepit, ya. masuk gigi 3. Hey. Okay power sliding dikit sip picon ah anjir salah ngegas tapi gapapa ya harusnya jauh Sih, <tuh> salah dikit aja gak ayy anjir bagus jangan ngomong <tuh> Corner keluar, masuk ke Victory corner anjir, aduh, ini aduh, ada <hay limited> <nghiillon> nah, Keluar Akhirnya ngelempar, baru ngelempar, ngelempar, ngelempar, ngelempar, ngelempar, ngelempar, Jangan ngelempar, ngelempar, Tajam besar pelat lagi. Untung nggak keluar. banget jadi <tuk> kampret, nah gitu temen-temen, <tuk> kampret dah. jadi <tuk> saya kesel bangetnya gara-gara tikungan tadi, emang ya resikonya led backing gitu, kalau terlalu pakem si motornya kehilangan keseimbangan, terlalu lamban jadi kehilangan G nya ya. <tuh> <tuh> ya kita balik ke pit lah setelah bernop anjing motor ini <tuh> keren. nah jadi intinya ya entah besok atau lusa saya akan membalap di sini ya pakai Yamaha lagi tentunya balik lagi pakai si ah memang kalah ke Labu buosin aing yo ngrengenak ada hujan ya jadi gitu aja ya guys <laughs> video hari ini saya kesel banget ya, itu di tikungan sana 1 menit 58 ya oke sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye